Bismillahirrahmanirrahim Hai Sob, di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian Oke, karena banyak yang request untuk Fahri bahas tentang Hoya Sebenarnya Fahri udah pernah bahas tentang Hoya di video sebelumnya Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu ya tentang Hoya Oke, Fahri akan bahas Hoya, cara mudah merawat Hoya bagi para pemula Kebetulan, ini ada Hoya Karnosa Farigata sedang berbunga dan ini ada Hoya Finlay Sony. bagaimana supaya Hoya Sobat sekalian bisa subur dan juga rajin berbunga Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya Sobat sekalian, di Vario Orkid sedang mekar anggrek hitam Kalimantan, sobat sekalian. Harum sekali. Dan kenapa namanya anggrek hitam? Sebenarnya diambil hanya dari lidahnya ini yang berwarna hitam nih, sobat bisa lihat. Tuh, lidahnya berwarna hitam, tapi sepal petalnya berwarna hijau, sobat sekalian. Ini bunganya besar, wangi. Belebnya juga besar nih, belepnya nih. Besar sekali, bloknya subur ya. Sobat sekalian, jadi sebelum Fahri bahas tentang Hoya Lebih jauh, Fahri akan ajak Sobat sekalian untuk Melihat Hoya di habitat aslinya Supaya Sobat lebih mendalami Cara hidup Hoya Dan kebiasaannya atau Habitnya di alam itu seperti apa Ayo ikut Fahri untuk Melihat Hoya di alamnya Sobat sekalian sebelum membahas Hoya, Fahri ajak sobat sekalian untuk melihat Hoya di habitat aslinya supaya sobat sekalian lebih paham Hoya itu tipe pertumbuhannya seperti apa, kebiasaannya, bagaimana, supaya nanti ketika sobat sekalian memelihara Hoya Itu tahu karakter Hoya yang diinginkan Hoya itu seperti apa sehingga Hoya sobat sekalian bisa tumbuh dengan baik di sini Fahri sudah menemukan habitat dari Hoya Lacunosa. Ada yang di pohon jati, ada yang di pohon kelapa di sana. Ini di pohon jati. Oke, kita akan lihat. sini. Ini adalah Hoya Lacunosa, sobat sekalian. Jadi, Hoya... Jadi... Dari... Melihat... Hoya di habitatnya seperti ini, sobat jadi tahu kan ya, bahwa Hoya ini adalah tanaman epifit, sobat sekalian, seperti pada anggrek. Oh, dia mengganggu tanaman yang ditempeli dong? Bukan, jadi bedanya epifit dengan parasit, kalau epifit itu hanya numpang nempel aja. Tapi tidak mengganggu tanaman yang ditempelinya. Kalau parasit itu yang mengganggu tanaman yang ditempelinya, jadi hoya ini seperti anggrek. Dia epifit. Ini adalah hoya lacunosa, lagi berbunga, Sobat sekalian nih. Ini bunga hoya lacunosa masih belum mekar, ini harum baunya. Nah, uniknya dari hoya ini, tangkai bunga ini dia tidak rontok, jadi selalu memanjang keluar bunga baru memanjang keluar bunga baru ini yang sudah mekar untuk Hoya lacunosa nih cakep ya ini bunganya lumayan banyak ya ada berapa dua 123 bunganya kecil tetapi wangi sobat perlu tahu bahwa Hoya ini memiliki penyimpanan makanan dan juga cadangan air di daun sehingga kita bisa menyebut hoya ini termasuk sukulen. Sukulen itu adalah tanaman yang menyimpan cadangan makanannya bisa di bagian tanamannya. Bisa di daun, di akar, batang. Seperti pada hoya ini di daun, sansevieria di daun. Caudex itu di batang, kaktus di batang gitu ya. Jadi ini bisa kita masukkan ke golongan sukulen. Nah, cadangan air dan makanan di daun ini... Untuk senjata Hoya ketika musim kemarau, karena dia epifit, jadi dia tidak selalu mendapatkan air dari lingkungan. Sehingga dia menyimpan cadangan makanan dan airnya di dalam daun ini. Sehingga ketika musim kemarau yang panjang, kita akan melihat daun Hoya ini akan menipis daunnya atau akan mengkerut. Atau tidak setebal ketika musim hujan Nah ini karena cadangan air dan makanannya dipakai untuk mempertahankan diri Supaya tetap hidup di musim kemarau Nah ketika musim hujan dia akan menyimpan cadangan makanan dan airnya lagi di daun Jadi kesempatan ketika musim hujan dia menyerap air sebanyak-banyaknya dia simpan di daun Ini Hoya Lacunosa Jadi Hoya ini dia tumbuhnya epifit Coba sekalian ini nanti berkaitan dengan pemilihan media dan juga cara kita menanam Hoya. Karena Hoya ini epifit, jadi akan tidak tepat jika sobat menanamnya dengan tanah atau media-media terestrial. Jadi pakai media-media epifit. Kemudian di sini juga ada, ini Hoya lacunosa. Hmm, hoya lacunosa lumayan banyak ya. Kemudian kita akan ke yang lebih pendek di sini. Ini Hoya Lakunosa juga. Nah, dia titik utamanya atau batang utamanya di sini. Kemudian dia akan memanjat terus sampai atas. Kita lihat yang lebih pendek lagi di sini sobat sekalian. Ini dia Hoya Lakunosa. Yang ini lebih hijau karena di sini lebih teduh. Yang tadi di sana, di sana itu dia terpapar sinar matahari cukup banyak sehingga rajin berbunga. Walaupun daunnya agak berwarna kuning, tetapi ketika dia terpapar sinar matahari yang cukup banyak, dia akan rajin berbunga. Berbeda dengan yang di pohon kelapa ini, dia sangat teduh karena terlindung oleh tajuk-tajuk pohon pisang, pohon kelapa, pohon jati sehingga daunnya ini sangat Hijau Hijau tua Mengkilap Sangat gendut Karena di sini Kelembapannya juga Sangat tinggi Nah jadi Karena hoya ini Termasuk sukulen Dia menjim, pinter Menyimpan cadangan Makanannya di daun Dan ada beberapa Yang di batang juga Sehingga kita tidak perlu Menyiramnya tiap hari Sobat sekalian Jadi sobat Nggak perlu khawatir Hoyanya ini akan Dehidrasi atau kekeringan Karena dia menyimpan cadangan Airnya Pada daun Dan Media yang dibutuhkan untuk Hoya ini, jangan media yang terlalu padat dan terlalu lama menyimpan air. Karena dia epifit, jadi dia suka dengan media yang memiliki aerasi atau sirkulasi udaranya yang baik. Sehingga media yang berongga sangat bagus, contohnya adalah kulit kayu, kemudian potongan-potongan kayu, bark, arang bisa, kemudian pakai... Cacahan pakis bisa, kemudian pakai coco fiber, kemudian pakai kulit kelapa atau tepes kalau orang sini bilang. Kemudian pakai perlite juga bisa, jadi media-media tanam yang biasa digunakan untuk media tanam FPP seperti anggrek. Bagaimana kalau menggunakan moss? Bisa menggunakan moss, asalkan jangan terlalu padat ya sobat sekalian, karena kalau terlalu padat nanti pengalaman Fahri akarnya Hoya ini ketika mendapatkan media yang terlalu padat, akarnya akan busuk dan gampang terserang hama nematoda ya. jadi nanti akarnya bisa busuk nah ini dengan menilik Hoya di habitat aslinya seperti ini Fahri harap Sobat bisa tahu bahwa Hoya ini bukan tanaman terestrial tetapi tanaman epifit seperti anggrek alangkah baiknya kalau Sobat punya pohon di rumah bisa ditempel-tempel di pohon seperti kita menempelkan tanduk rusa menempelkan anggrek. Sobat sekalian, jadi mungkin sobat berpikir, oh ternyata ya itu tanaman liar ya. Oke, jadi semua tanaman hias itu awalnya adalah tanaman liar. Yang manusia suka sehingga dia dibudidayakan untuk tanaman hias. Aroid pun juga tadinya tanaman hutan, tanaman liar. Tapi karena banyak yang suka sehingga dieksploitasi, dipelihara, dibudidaya, sampai... <tuh> di habitatnya kadang beberapa sudah terancam punah sehingga dilindungi. Oke selain hoya, Fari menemukan disidia juga di sini berdampingan dengan hoya lakunusa tadi. Ini disidia Nah apa sih bedanya disidia sama hoya? Jadi mereka itu kerabat, jadi nggak heran kalau sangat mirip ya. Namun untuk disidia ini bunganya itu lebih kecil dari hoya. Bunganya lebih kecil dari Hoya dan daya tariknya hanya di daun. Dan juga untuk disidia itu biasanya ruas-ruasnya ini lebih panjang. Ruas atau jarak daun ke daun dari stem atau batangnya ini cukup panjang. Ini untuk disidia. Daunnya juga tebel, jadi masuk sukulen juga seperti Hoya. Dia tumbuh baik di sini. Ini terpapar sinar cukup banyak sehingga daunnya agak kuning. Dia udah mulai memanjat ke atas nanti lama-lama pohon jati ini akan penuh dengan Hoya karena dia akan manjat terus ke atas untuk mencari atau ekspansi diri ya jadi tidak heran jika sobat yang mungkin tinggal di deket-deket hutan, deket-deket ladang-ladang yang ditumbuhin pohon-pohon besar, apalagi di luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi menemukan Hoya di Pohon-pohon tumbuh. Itu memang seperti itu karena memang habitat Hoya itu di pohon-pohon seperti anggrek. Itu sobat sekalian. Fahri akan ajak lagi sobat menilik habitat Hoya. Tetapi ini di pinggir sungai ya ada Hoya Diversifolia. Pohonnya agak tinggi jadi Fahri harus zoom. Dan tempatnya di pinggir sungai agak susah sih untuk manjatnya. Yang penting nanti sobat bisa lihat gambarnya aja ya Karena pohonnya besar dan tinggi dan di pinggir kali Ikutin Fahri terus ya Sobat sekalian, di sebelah sana itu di ini di pinggir sungai Di sebelah sana itu ada pohon duri Kalau orang sini menyebutnya duri cangkring Dia keluarga polong-polongan ya Bunganya warna merah Nah itu pohon duri, jadi Fahri nggak bisa manjat Jadi Fahri zoom dari sini itu Di sana ada Hoya Diversifolia Hoya Diversifolia, ini bunganya berwarna agak krem, ada kuning-kuningnya gitu. Daunnya lumayan besar. Dan dia sebenarnya udah lama, batangnya udah besar-besar dan melilit-lilit. Dia sampai ke atas, ada yang ranting pohonnya udah patah, jadi dia menggantung seperti ini. Nah ini Hoya Diversifolia. Nah jadi seperti itu ya, Hoya di habitatnya itu seperti itu tubuhnya jadi... Akarnya dan juga batangnya itu tidak menyentuh tanah Jadi murni epifit Sobat sekalian jadi untuk membahas Hoya Karena Hoya ini termasuk sukulen seperti yang Fahri jelaskan tadi Dia menyimpan cadangan airnya di daun Sehingga sobat nggak perlu khawatir untuk Hoya itu dehidrasi Namun beberapa Hoya ada yang daunnya itu tipis ya tidak menyimpan cadangan makanan banyak contohnya adalah Hoya Kampanulata Hoya Kampanulata ya berasal dari Kalimantan termasuk bunganya besar ya warnanya kurang mencolok tetapi justru itu daya tariknya berwarna soft nah ini Hoya Kampanulata Hoya Kampanulata kemudian Hoya Densifolia ini dia cadangan makanannya atau cadangan airnya tidak terlalu banyak jadi perlu dikasih media yang mengunci kelembapan cukup lama Untuk membahas perawatan Hoya Yang pertama yang paling pokok adalah media sobat sekalian Apa sih media yang cocok untuk Hoya? Karena kita sudah melihat Hoya di habitatnya Kesimpulannya bahwa Hoya ini epifit Epifitik ya Menempel di pohon seperti anggrek Sehingga media yang Fahri gunakan adalah media-media untuk tanaman epifit seperti anggrek ya. Media yang bagus digunakan adalah koko fiber. Jadi ini kulit kelapa yang sudah diambil seratnya. Jadi bukan koko pit, tetapi koko fiber. Nah, limbah dari koko fiber ini koko pit. Tapi kalau koko pit nggak Fahri pakai karena terlalu padat. Jadi pakainya koko fiber ini karena dia berongga, rongganya cukup banyak. Kemudian pine bark atau papan kulit pinus yang kecil-kecil seperti ini, nah ini biasanya Fahri gunakan untuk Hoya yang tipe-tipe pertumbuhan batangnya tegak enggak merambat contoh yang tipe batangnya tegak adalah Hoya Kampanulata ini kemudian Hoya ada Hoya Multiflora, kemudian Hoya Densifolia, ini sedang berbunga sobat sekalian, ini Hoya Tencifolia sedang berbunga. Bunganya berwarna kuning, kadang orange. Terus tengahnya ada warna merahnya. Ini juga knopnya banyak di sini. Ini Fahri menggunakan pot yang drainase aerasinya bagus, lubangnya banyak dan ini pakai pine bark. Fahri akan menunjukkan kasus yang pernah Fahri alami. Fahri sempat dulu menanam hoya menggunakan media yang porositasnya kurang bagus. Dulu pakai moss hitam. Terus ada yang pakai moss putih, terus ada yang pakai moss yang biasa untuk nanam aroid, moss hidup. Ternyata dengan media padat seperti ini, ini dulu malah ada yang pakai sekam ya, sekam fermentasi. Ternyata dengan media seperti ini, media-media yang sifatnya padat itu untuk awal pertumbuhan setahun dua tahun dia bagus memang untuk hoya-hoyanya langsung subur daunnya hijau, tetapi lama-kelamaan seiring dengan medianya yang semakin memadat, ternyata hoya tersebut akan terserang nematoda sobat sekalian, nah ini contoh tanaman hoya yang mati karena medianya terlalu padat yang Fahri Alami banyak lubang-lubang di batang dan juga akar, akarnya tidak berkembang dan terserang nematoda nematoda itu secara gampangnya adalah Hama seperti cacing yang menyerang akar dan juga pangkal batang pada tanaman. Nah ini pengendaliannya pakai nematisida ada, pestisida khusus nematoda. Sebaiknya untuk menghindari masalah ini, kita lebih baik menggunakan, nih bongkol-bongkol yang mati. Ini jadi kayak uh, kayak kutil gitu ya, jadi menggelembung karena terserang nematoda di dalamnya ini. Jadi batangnya jadi busuk kena nematoda. Nah, untuk menghindari seperti ini, nih, nanti Fahri juga akan pindah. Supaya tidak terserang nematoda. Nah, untuk menghindari hal tersebut, Fahri lebih, sekarang lebih ke media yang porositasnya tinggi, termasuk pakai coco fiber. Nah, ini contoh yang sudah Fahri pindah dengan Drainase Cell. pertumbuhannya lebih bagus. Ini pakai coco fiber dikit aja, di akarnya dikit aja sini. Kemudian, batang-batang Hoya ini Fahri lingkarkan di sini, sehingga nanti akarnya akan masuk-masuk sendiri mencari media coco fiber yang Fahri selip-selipkan di sini, coba sekalian. Nah, ini nanti kalau kena air atau kena hujan, dia akan menyimpan air cukup lama tapi nggak lama banget. Jadi, porositasnya bagus. Nah, ini Hoya makro yang Fahri tempel di Drainase sel, kemudian ada juga hoya diversifolia. Ini hoya diversifolia yang tadi seperti di pohon yang di pinggir kali. Nah ini juga bagus dengan drainase sel seperti ini. Nanti kita tinggal secara rutin mengatur sulur-sulur yang mungkin sudah melebihi batas ini kita lingkarkan lagi aja supaya nanti dia ngumpul di sini. Nah, Nanti Fahri akan bikin video khusus Untuk perbanyakan Jadi perawatan yang paling utama adalah Media dulu, dengan media yang tepat Hoya sobat sekalian Pasti akan tumbuh dengan baik Kemudian Fahri ada Hoya delicios parte ini, sedang berbunga Ini bunganya Belum mekar semua sih Ini Bagus sekali Ini aromanya harum gak ya? Harum ini, aromanya harum bentuknya bagus, nah Uniknya dari Hoya, ini tangkai bunga ini dia tidak rontok. Bunganya aja yang rontok, terus nanti tangkainya ini akan berbunga lagi ketika musim selanjutnya. Contoh ini, ini tangkai bunga ini sobat sekalian. Tangkai bunga Hoya Makropila, bunganya udah rontok, ini nanti akan memanjang dan keluar bunga lagi. Sobat bisa juga tanam Hoya, tuh di pot kayu seperti ini. Nah nanti dia menggelambir-gelambir ke bawah. Nanti kalau digantung dia bisa panjang gitu. Ini juga rajin bunga, ini ada tangkai bunganya banyak. Ini Hoya lacunosa. Selain di pot kayu ini, selain di pot kayu sebenarnya sobat juga bisa tempelkan di papan pakis seperti ini. Nanti dia akan menggelantung. Ini calon bunga, nih banyak banget calon bunganya. Hoya lacunosa. Ini udah lumayan lama sehingga udah rimbun. Ini vari tempatin di tempat yang teduh sehingga warnanya hijau gelap. Kemudian itu ada Hoya pubicalyx yang sedang akan berbunga Itu udah kuncup ya Hoya Pubicalyx Ini Hoya Carnosa varigata. Ini udah mekar sempurna Bunganya warna pink, bagus banget Oke, jadi Untuk perawatan Hoya bagi pemula yang pertama Adalah Media, harus tepat Coba sekalian, kalau medianya salah Apalagi kalau sobat tanamnya pakai tanah, itu nanti akarnya kurang bagus, bisa busuk. Memang untuk jangka waktu tertentu, dia akan subur untuk pertama kalinya. Nanti lama-kelamaan, huyanya terus akan menguning seperti pada kali ini, sobat sekalian. Nah, hoya pubicallic ini awalnya dia subur, hijau banget. Terus lama-lama daunnya nggak menguning, ini nanti Fahri akan pindah juga ke drainase sel Karena ternyata dengan media yang kurang poros seperti itu... Hoyanya mudah untuk terserang penyakit Terutama nematoda tadi Jadi itu nanti setelah selesai berbunga Fahri akan pindah untuk Hoya Pubicalyx nya Itu media Kemudian penyiramannya bagaimana Seperti yang Fahri jelaskan tadi Bahwa Hoya masuk sukulen Jadi dia menyimpan cadangan Makanan dan juga air di daun Jadi sobat Tidak perlu menyiram tiap hari Sebenarnya menyiram tiap hari juga boleh Asalkan medianya cepat kering ya karena pengalaman Fahri ketika dia terlalu banyak air juga kurang bagus untuk hoya. Jadi secukupnya aja. Ketika musim kemarau bolehlah tiap hari, apalagi kalau ditanam di drainase set seperti ini kan cepat kering nih, boleh tiap hari. Kalau di tempat Fahri, hoyanya kena hujan semua. Jadi di sini tidak perlu nyiram kalau ketika musim hujan, tapi kalau kemarau itu bisa tiap hari atau seminggu tiga kali. Kemudian untuk memupukan Pupuk yang paling efektif untuk Hoya adalah pupuk yang disemprotkan ke daun. Dengan pupuk daun. Disemprotkan ke, ke seluruh bagian daun. Dan juga akar-akar baru. Bisa pakai pupuk merknya apa aja. Yang penting pupuk untuk yang diaplikasikan ke daun. Kemudian Fahri juga menggunakan pupuk slow release. Yang Fahri taruh di sekitar akar 6 bulan sekali sobat sekalian. Kemudian untuk pencahayaan. Tadi Faru juga udah jelasin di habitat tadi ya. Jadi kalau pengen hoyanya daunnya hijau gelap, itu harus teduh banget. Tapi kalau pengen hoyanya rajin berbunga, cahayanya agak banyak meskipun nanti warna daunnya akan agak agak kuning sedikit kayak gini, kayak gini. Kalau ini yang teduh banget jadi hijau banget. Tapi konsekuensinya bunganya tidak sebanyak kalau teduh, konsekuensinya bunganya tidak sebanyak ketika kita taruh di tempat yang cahayanya banyak. Jadi mau hasilkan bunga atau daun nih, sobat sekalian. Kemudian, cara perbanyaknya. cara perbanyaknya nanti Fahri akan bikin khusus di video selanjutnya, karena nanti videonya ini terlalu panjang. Jadi itu ya, yang pertama adalah media. Media harus poros untuk Hoya karena merupakan tanaman epifit. Yang kedua penyiraman yang cukupnya aja sesuai dengan lingkungan sobat sekalian dan juga media yang sobat gunakan. Kemudian yang ketiga pemupukannya, kapan pemupukan dilakukan? Pemupukan yang paling bagus adalah sesering mungkin dengan dosis yang rendah. Jadi misalnya seminggu tiga kali, tapi dosisnya setengah dari yang dicantumkan di kemasan. Jangan memupuk sekali langsung banyak tapi hanya sebulan sekali itu nggak bagus. Jadi dengan dosis yang rendah, tetapi sesering mungkin untuk Hoya. Gimana Mas Fari kalau hoyanya aku tempelin di pohon, justru malah bagus kayak di habitatnya. Tapi kalau kita yang tinggal di kota-kota, nggak -kota, punya pohon, ya bisa aja tempel di tembok gitu ya. Atau di drainase sel seperti ini, seperti tanduk rusa, kita tinggal gantungkan. ini adalah hoya multiflora ya. Sesuai namanya, multi berarti banyak ya. Satu tangkai memang biasanya bunganya banyak. Dan hoya multiflora ini aromanya harum. Ini yang berasal dari Jawa yang sebelah kanan. Ini yang berasal dari Jawa Bentuknya seperti allow atau anak panah ya Kemudian yang ini yang kiri Berasal dari Yang ini yang kiri berasal dari Bali Untuk yang berasal dari Bali Bunganya putih polos Sedangkan yang dari Jawa belakangnya ada warna kehijauan ya kuning kehijauan itu sobat sekalian cukup mudah ya itu perawatan hoya bagi pemula jadi kalau nanti sobat sekalian beli hoya kondisinya cuman stekan nggak ada akar cuman batang sama daun terus daunnya nggak layu nggak masalah sobat sekalian karena hoya ini dia menyimpan cadangan makanan di daun jadi kalau sobat tanam di media yang tidak ada akar tadi Selang beberapa hari, beberapa minggu dia pasti akan berakar. Biasanya memang penjual-penjual jual hoya itu kondisi potongan atau potongan baru atau hanya stek berupa bahan stek berupa daun dan batang aja. Itu nggak masalah. Karena biasanya kalau dikirim dengan akarnya itu kan panjang banget dan nanti harganya cukup tinggi. Nah kalau pengen harganya ekonomis, biasanya para penjual menjual bahan stek. Misalnya berapa ruas atau berapa daun, kadang ada yang hanya satu daun, dua daun. Sobat bisa dapetin berbagai jenis Hoya dengan harga ekonomis di Sopinya Fahri Orchid, linknya ada di kolom deskripsi ya. shopee Fahri Orchid, nanti ketemu ada macam-macam Hoya di situ. Kalau sobat ingin belajar Hoya, mau sharing pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar. Mari tunggu request selanjutnya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, yuk!